...tertangkap oleh player-player vampire mort... ...terpantau oh. dan semuanya rata dipulangkan begitu saja. Ya terlalu terbuka mereka di tengah-tengah jalanan... ...dan memang zona itu mental dari arah mereka... ...dan mereka harus bisa kemana-mana selain posisi tersebut. Lah itu YG, lah lewat begitu aja. Tapi lihat persebaran dari VPE <laughs> begitu rapi menjaga ujung dari circle-nya. Gila ini YG, buset itu nekat banget dia naik motor yolo... ...movement banget dan juga akar. Benar-benar YOLO banget, ini benar-benar di alam liar ya. ya. Jadi pergerakannya liar aja. Begitu terbuka langsung di takedown juga. Dan sekarang dari VPI sudah mengantongi total 4 elimination di awal permainan. Di lain sisi dia bakal kain juga dari face Clan. Sudah mulai terpantau, deket dengan tim TS juga berseberangan dan dipisahkan oleh perbukitan dan ini dua 12 tim tersisa masukin zona kita yang kelima. Ini cukup banyak tim yang masih bertahan. Apalagi kita lihat tim-tim yang utuh itu masih cukup banyak. Ada for Rivals, APG, Geek Farm, BTR dan kawan-kawan semua. Benar banget. Dan kita lihat banyak tim yang nampaknya udah mendapatkan tempat cukup nyaman. Dan Face Clan kali ini lagi-lagi mendapatkan zonanya. Dan BTR mungkin punya PR kali ini untuk bisa meritek area dari Face Clan. Ini kalau misalkan BTR bisa dapetin kompon milik Face Clan. Itu akan menjadi kemenangan besar sih. Betul. Tapi kita bakal lihat juga dari tim BTR. Tampaknya mereka gak terburu-buru maju juga. Mm -hmm. Toh di depan juga itu lower ground. Gak mungkin mm -hmm. diisi oleh, oleh tim lain. Dan mereka bakal coba fokus ke arah-arah angle tembak dulu. Dari, dari face Clan. Dengan komponen mereka sudah kuasai. Tinggal berdiam diri. Tinggal nyayur ke arah BTR. Di mana Zuxi di knockdown tapi trading yang begitu baik. Dari seorang Yuhai Boy menumbangkan korpai kali ini. Yes, refrek dan masih bisa menyelamatkan kawannya. Zuxi masih bisa melakukan penyeberangan. Jembatan Smokes juga sudah di pop out. Dan kali ini Yuhai berusaha. Usah untuk mengcover teman-temannya dengan meng angle ke arah face kalian di belakang sana juga. Dan pelan-pelan, The Alliance sudah mendapatkan touchdown ke dalam play zone Vintores di depan sana, uh, kena headshot. Tapi ternyata belum cukup satu peluru untuk menumbangkan Vintores. Oh tapi Luxi terlalu terbuka. Sekarang dari VPE bakal coba fight dengan tim BTR juga. Dimana satu player mereka Luxi di down. Luxi juga tertumbangkan dan tinggal menyisakan dua member dari tim BTR untuk bertahan kali ini. VPE Tampaknya benar-benar kiri dan kanan. Tapi mereka juga punya PR untuk maju ke arah zona. Betul sekali. Semuanya udah mulai pecah perangnya. Mengingat ini zona keenam fase keenam Mau gak mau mereka akan terkikis secara massal juga. Dan lagi-lagi dari tim Secret yang sudah mulai Memantau ke arah Geek Fam. Ditembakin terus-menerus tapi masih belum mendapatkan hasil. Dan Miracle tertangkap. Dua player satu persatu dari Geek Fam pun tertumbang. Tapi Kit juga butuh penyelamatan kali ini. Jumper bahkan berusaha untuk merapat kembali ke arah seorang Kit. Ya kita bakal lihat juga dari seorang Damroot ke arah depan. Dan bahkan Geek Fam sudah mengantongi total ke eliminasi. Tinggal memaksimalkan placement point mereka kali ini. Dari tim-tim yang bertanding. Tampaknya satu persatu player memberi jatuhan. Satu persatu tim mulai berguguran juga. Meski zona kita yang keenam yang kembali mendonat kali ini. Iya, yeah, terkikis secara massal ya bisa kita lihat dan wow, open field. Well, ini akan menjadi hal yang menarik juga bahkan tim secret. metoid last man standing yang mungkin masih bisa menyelamatkan kawannya jumper karena face clan Terus menerus nyayur, motong rotasi dari tim secret, ditahan habis-habisan, menjaga bagian bibir zonanya dan beter. Kayaknya dia punya jalan untuk bisa masuk ke dalam sepertinya. Asalkan dia tidak dipotong tapi ternyata unik sekali ini. Yang bermain di bagian utara sudah mendapatkan beberapa Wah. elimination. Enak banget itu open. Angle shotnya begitu terbuka dan sky only tinggal menahan aja pergerakan dari four Rifles. Reed ini bakal kesulitan nih kalau misalkan dia mau nyebrang. Dia butuh jembatan smoke yang tebel banget. Betul ini butuh jembatan smoke yang tebel banget tapi kita bakal lihat dari Tampaknya Reed oh. bakal berlari tapi tertangkap juga oleh seorang semby ...yang langsung mensecure poin eliminasinya. Tapi dari dua player lagi yang bertahan... ...tampaknya cukup tersulut dan juga Geek Fam pun... ...akhirnya termakan oleh Blue Zone. Ini tumbangannya pasti ke-10 tapi membawa 7 poin eliminasi. Ya, itu dia. Masih bisa mendapatkan pulang poin. Seenggaknya, membawa pulang poin. Dan Play Zone sudah mulai turut andil. Kali ini satu persatu player sudah mulai tumbang. Dan Ryzen berhasil untuk mendapatkan seorang korpai NFT... ...menyisakan suhavel seorang diri saja. Tapi sepertinya perpecahan atau pergesekan dari Face Clan dan BTR... terus Terus-menerus terjadi. Nice try untuk NFT. Membawa pulang poin. Dan beberapa elimination juga. For rivals. Pemburu pun tidak bisa bergerak lagi. Ini Face Clan mendapatkan posisi terenak sih menurut gue untuk sementara waktu. Betul. Dan tadi mereka nggak bergerak. Itu compound yang begitu enak. Tapi uh. kali ini kita bakal lihat. Mereka harus bergeser keluar. Dan tepat depan mereka. Ada empat oh. pemain dari BTR. Yang sudah siap untuk menyambut tim Face Clan. Tinggal menyisakan seorang Mr. Five kali ini. Di sini BTR. Tampaknya sangat diuntungkan dengan zona yang mental karena mereka. utuh oh, dengan 4 player mereka juga. Tapi Luxi posisi knocked out. Kali ini perlu diselamatkan secepatnya. Sementara itu granat. dari sisi tumbangkan juga lemparan granat ke dalam Ui. arah rumah dari Face Clan, Mr. Five hampir tertumbangkan tapi belum sampai knocked out. Alright, dan Face. Klan, menyisakan Mister Five seorang diri saja, tapi masalahnya blue zone-nya udah cukup sakit. What? Onyx K only, masih bisa memotong pergerakan dari seorang Ryzen yang sedang melakukan penyeberangan di depan sana, terspot begitu saja. Dan harusnya masih ada beberapa obstacle yang bisa dimanfaatkan. Dan kenapa granat dari Mister Five kena tonike? Um, gak tahu tadi ya, gak tahu. Mungkin dia tadi mau lempar ke arah luar, dia kira-betar maju ke arah depan, dan akhirnya malah mantul ke frame kaca. Tapi sebentar kita bakal lihat ya, star, seorang diri bertahan masuk top wow. five lagi. Ini survivability dari seorang star. Jangan dipertanyakan lagi dah, luar biasa kalau di Sanhok. Wah gila banget, dia udah berlatih ya abis-abisan. Lone Survivor dari Genesis Dogma, berarti top five untuk tim Indonesia. Ada BTR dan juga Genesis Dogma, tapi Semby masih bertahan. Last Man Standing, timpuk-timpukan utilities is real kali Wah. ini. granat dari Ryzen, nih bos. Super Manggis is real dan sembai sepertinya sudah mulai tertekan oleh Blue Zone-nya. Harus keluar mau tidak mau dan itu dia close combat terjadi jump shoot. Monix dipulangkan oleh Bigetron Red Aliens. Betul, Star dengan sabar menunggu momennya tapi tampaknya terlalu sabar dan ketahuan oleh tim BTR. Dua tim tersisa, Infinity melakukan healing dan BTR. Argan Zona sangat nyaman tinggal bersabar eh, aja. Eh, siapa itu yang nembak? Di mana Pak Infinity? Apakah kalian melihat Infinity? Ayo sebut di mana? Di mana? Lebih kencang. Saya tidak? Oh ternyata disini. Jauh <laughs> banget. Di Kemalva. Kemalva. Alright. Alright kali ini dari tim Infinity tapi baik lagi mereka nggak pulang hanya dengan placement point. 6 elimination kantongnya, hashtag 2 placement didapati. Berarti 18 point untuk tim Infinity. <laughs> Lihat seneng banget Logan. <laughs> Kok mirip Ryzen sih mukanya dari sini? <laughs> Sekilas ya? Iya. Oh enggak-enggak. Oh poninya udah digitin nggak mirip Pas... tuh. Eh mirip tuh. tuh. Ini Ryzen nih, dengan kearifan Highland. Oke, okay, oke. Okay. Lihat, lihat, dia semangat banget untuk healing. Ayo kita lihat perjuangan dari Logan. Ayo Logan. Logan, Ayo. udah, Logan, udah. Udah cukup. Ih, masih ada. Loh, dia first aid taruh di mana? Oh, di lantai, digeletakin. Oh, pintar sekali. Ada bekal ya. Dia bawa bekal banyak banget ternyata, Logan. Iya, ini bekalnya banyak. Tapi Logan, udah cukup Logan. Udah, yuk pulang yuk. Yuk pulang yuk. Yuk. Pulang mau, yuk. Mau, masih mau healing. Bentar Ayo. lagi bentar lagi. Ayo mandi yuk. <laughs> Tapi login dengan yang terakhirnya tadi oh. bakal tumbang dan winner winner chicken dinner untuk tim Bigetron RA di game kita yang kedua. Yes dan memo elimination yang cukup banyak. 10 elimination. Berarti bisa kita bilang BTR bermain dengan stabil untuk di dua match kali ini. Begitupun juga dengan uh, tim Vampire ya. Vampire juga bisa kita lihat dari iringgal dia bermain sampai